Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh Robis Royesodri Wayasli Amri Wakhlul Uhdotam Milisani Yaful Kholi Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kabarnya baik-baik semua ya. Ini udah musim mudik. Saya juga, ya saya juga me membawakan meeting kita ini dari kampung sudah ini sudah hampir seminggu di kampung di Pasaman Barat Sumatera Barat dari sumbar daerah yang satu bulan lalu kena gempa nah uh, makanya penting kita buat meeting ini karena ada event baru nah ini kemarin eh uh, ada kabar gembira, ada event baru khusus untuk Lebaran. Nah, event ini hampir mirip dengan event Snack Together. Namun pesertanya eh, lebih banyak kali ini ya. Nah, makanya kita harus menyampaikan karena ada beberapa hal yang eh, menjadi Catatan di snack Lebaran ini, nah, yang pertama, jumlah fee untuk setiap akun itu berbeda-beda. Itu ditentukan oleh sistem di tim snack video yang menghitung rata-rata jumlah video viral setiap akun. Ya, jadi itu ada yang bertanya, kok beda? Nah, itu bedanya di perhitungan. Eh, jumlah postingan serta jumlah video viral dari seluruh postingan nah yang kedua yang kedua eh, yang kedua itu kemarin tuh ada yang nanya saya non-muslim nggak ikut lebaran gitu nah ini tidak ada kaitan dengan agama mau non muslim mau muslim semua boleh ikut karena ini sifatnya event. Tentang kontennya itu nanti yang penting dia terkait dengan lebaran ya. Jadi kawan-kawan yang non muslim juga boleh bisa ikut meskipun tidak lebaran tapi kontennya tentang lebaran. Nah, konten-konten tentang lebaran ini luas sifatnya bisa tentang halal bihalal, bisa tentang uh, kondisi di daerah ter, di daerah tersebut pada saat Lebaran, atau kue Lebaran juga bisa, atau tempat-tempat wisata pada saat Lebaran, pokoknya dia berhubungan dengan Lebaran, ya. Nah, oh, <tuh> dan yang penting, nah ini yang harus yang harus diingat ya. Ini sifatnya event, jadi videonya tidak masuk ke penghitungan reguler. Jadi teman-teman tetap harus posting yang tanpa hashtag, agar penghitungan aktif day-nya masih e, didapat. Jadi ini ibaratnya bonus, ya, ibaratnya sampingan, tapi langsung dapat bayaran. Nah, ini coba saya share ya. E, beberapa ketentuan di sini. Ini bisa bisa dilihat enggak ini? Nah, di sini di sini Aurora Agensi itu mendapat kepercayaan jumlah akun yang terbanyak masuk seleksi ikut di snack lebaran ya. Ini sebuah kebanggaan buat saya tapi juga sebuah beban. Kenapa beban? Karena ada ada target. Jadi diberi target. Target harus 60% harus ikut berpartisipasi, ya. Jadi jumlah akun terpilih dari e, Aurora itu 695 akun, ya. Nah, yang jadi masalah buat saya ada hampir 100 akun tuh yang enggak aktif masuk juga di sini. Gimana caranya coba mereka posting udah tidak aktif. Nah, makanya saya e, minta minta ke kawan-kawan agar manfaatkan event ini agar meskipun ada hampir 100 akun yang tidak aktif itu masih ketutup. Nah ini sudah bisa kita buktikan di event Snack Together ya. Di event Snack Together itu juga sama kasusnya akun-akun yang mati suri pun dimasukkan juga. Nah waktu itu kita sudah hampir nyerah itu karena dengan menghitung jumlah akun yang tidak aktif aja itu <tuh> udah hampir 10 persen cuman waktu itu targetnya adalah 80% waktu itu. Nah, ternyata kita bisa 88% aktif ikut snack together. Dan itu kita termasuk satu dari tiga agensi yang mencapai target, ya. Kita dapat pujian itu waktu itu di meeting all agensi. Nah, ini dari dari total dari total 63 tujuh agensi Aurora itu yang terbanyak ya yang terbanyak me mendapatkan jumlah talent atau jumlah akun yang ikut dalam uh, snack lebaran ya jadi jumlah akun yang ikut itu 695 jadi masih jadi masih ada akun yang tidak ikut ya karena total total kita itu sekarang uh, 730-an jadi masih ada sekitar lima puluhan akun yang tidak terpilih. Nah, 417 atau 60 persen itu harus ikut berpartisipasi. Dan 278 akun atau 40 persen itu harus aktif tanpa henti selama tujuh hari. Nah, kalau berdasarkan pengalaman di Snack Together, saya optimis ini bisa tercapai ya. Dan total eh, video bonus yang akan di eh, yang akan dibayarkan oleh Snack Video untuk akun-akun di Aurora itu total per harinya 2985 dolar atau sekitar 45 juta rupiah. Total yang di -share ke akun-akun di Aurora 45 juta rupiah dalam sehari kalau dalam 7 hari karena event ini berlangsung selama 7 hari ada totalnya 20.895 dolar atau 303 rupiah 303 juta ya jadi ini bukan THR main-main teman teman ya 303 juta rupiah total yang akan di-share ke seluruh akun di Aurora dalam waktu tujuh hari, 303 juta rupiah. Jadi betul-betul THR ini bukan, bukan, bukan THR-THR-an ya. Nah, saya minta kawan-kawan memanfaatkan kesempatan ini, karena ini waktunya cuma tujuh hari, jadi, jadi mohon dimanfaatkan. Nah, yang menjadi masalah mungkin adalah, udah banyak akun kawan-kawan yang sudah mudik mungkin ya sudah mudik atau atau sudah tidak fokus lagi karena kesibukan mungkin yang yang masih bertugas di lapangan mungkin udah mulai sibuk liputan mudik dan sebagainya nah untuk mengatasi hal seperti itu bisa kawan-kawan stok ya bisa kawan-kawan stok tujuh video, jadi diposting setiap hari. Nah, yang penting adalah eh, videonya itu berkaitan dengan lebaran. Nah, ini kita share lagi eh, peraturan, ya, peraturan yang ada di eh, event snack lebaran ini. Ini bisa dilihat di sana. Orang Zumbang bisa-bisa, bisa ya. Kita zoom, kita sudah zoom ini di-zoom -di lagi berarti dua kali zoom. Oke ya, ini namanya event Lebaran, event THR, kemudian durasinya atau jangka waktunya tanggal 1 Mei sampai 7 Mei. Jadi mulai besok ya, 1 Mei sampai 7 Mei nah itu dia pakai hashtag snack lebaran hashtagnya enggak perlu lagi karena nanti sudah otomatis ya nah peraturan peraturan ini hanya berlaku untuk apa event ini hanya berlaku untuk talent atau akun yang terseleksi yang masuk daftar ya nah persyaratan videonya Pertama, memenuhi syarat. Memenuhi syarat ini artinya memenuhi syarat umum di Snack Video, ya yang penting tidak melanggar video-video uh, yang dilarang. Kemudian, kontennya harus berkaitan dengan kategori setiap talent. Jadi, kalau kita kategori news, uh, kontennya juga berkaitan dengan news. Yang kategori food juga berkaitan dengan food. Nah, kalaupun news itu memosting food, harus. Uh, bertema berita. Nah, kawan-kawan yang kategori sport juga bisa nanti kaitkan dengan berita. Jadi jadikan jadikan berita gitu. Misalnya yang sport apa? Misalnya klub klub mana mengucapkan selamat lebaran gitu ya. Jadi kaitkan dengan kategori masing-masing. Ya, yang news jadikan berita. Yang di kita ada ada apa lagi ya? Ada live record live record itu gampang kalau live record itu suasana menjelang lebaran aja ya beli baju segala macam. Yang kategori food dia ya makanan-makanan khas lebaran lah ya. Nah, yang kategori news misalnya persiapan masjid, persiapan uh, surat Id di lapangan, suasana surat Id, orang salam-salaman dan sebagainya. Banyak ide-ide yang bisa. Dan kemudian wajib menggunakan hashtag snack lebaran pada caption. Kalau tidak pakai pakai kalau tidak pakai hashtag itu dianggap postingan reguler tidak akan dibayar. Nah, hashtag ini hashtag ini nanti akan otomatis. Jadi dia cara mengupload videonya sama dengan Snack Together. Jadi kita masuk dulu ke pusat kreator, ya masuk dulu ke pusat kreator, baru kemudian cek di bawahnya yang daftar tugas itu, yang daftar tugas. Jadi kalau kalau akunnya ikut terseleksi, ikut event ini pasti ada. Nanti itu daftar tugas, nanti snack lebaran langsung klik, bisa langsung rekam, melewat kamera snack video, bisa dari file ya, dari file yang sudah diedit. Nanti bebas. Nah, untuk waktu mengupload video itu bebas, yang penting sebelum pukul 23, ya karena waktu di Cina itu 1 jam lebih awal. Jadi sebelum jam 23. Tapi tim Snack Video menyarankan agar posting itu jam 8 sampai jam 9 malam agar mendapatkan trafik yang lebih baik. Nah, trafik yang lebih baik ini agar eh, apa namanya itu agar eh, view-nya Ya. Di luar jam itu juga boleh, tapi disarankan jam 8 sampai jam 9 malam ya. Nah, ada persyaratan untuk mendapatkan bonus. Yang pertama, jika akun sudah berpartisipasi dalam event snack lebaran, maka video itu hanya akan mendapat bonus dari event ini aja jadi tidak akan diikutkan di video yang reguler sama dengan snack together ya jadi nanti videonya itu akan masuk di kolom gagal ya tapi jangan panik gagalnya itu bukan karena gagal bukan karena gagal videonya ditolak tapi karena tidak dibayar ya karena dia tidak dibayar, maka dia masuk ke kolom gagal. Bukan karena videonya jelek atau videonya apa makanya gagal. Bukan, karena dia pakai hashtag, dia tidak dibayar dalam reguler karena dia sudah dibayar per hari. ya. Yang sudah ikut event snack together pasti mengerti. Nah, Kemudian video yang diunggah harus memenuhi persyaratan event dan peraturan yang berlaku di snack video. Artinya ini uh, aturan standar ya yang yang di Snack Video. Perhatikan kualitas video, kemudian dia videonya uh, video yang sehat, yang positif ya. Dari awal kita sudah bilang namanya Snack Video. Yang yang ini aja, yang positif-positif aja nggak usah yang menghujat, enggak usah yang ujaran kebencian, enggak usah yang sara, nggak usah yang teroris-teroris, nggak -teroris, usah yang menjijikan. Yang senang-senang aja apalagi ini hashtag-nya snack lebaran yang lebar-lebar aja kemudian video harus sesuai dengan kategori dan berhubungan dengan Ramadan ya yang berhubungan dengan Ramadan dan bisa lebih lebih lebih spesifik lagi tentang tentang kategorinya masing-masing misalnya membagikan cerita lucu saat hari Ramadan atau membuka, membagikan rencana buka puasa, buka puasa tinggal dua hari lagi. Atau potret makanan saat buka puasa itu juga boleh, atau daily daily vlog. Ya, daily vlog itu semacam hi guys, hi guys itu loh. yang menceritakan ke apa sehari-hari gitu. Kalau kayak saya misalnya lagi di sini ke pasar gitu, nanti bikin apanya? Inilah pasar hari terakhir gitu-gitu ya seperti seperti itu kalau kira-kira tujuh hari ke depan sudah sibuk, silaturahmi sibuk, sibuk halal bihalal sibuk mudik sibuk makan kue lebaran stok dari sekarang ya stok dari sekarang jadi nah tapi ada catatan dari event snack together ya kemarin disampaikan secara khusus oleh tim snack ada catatan apa jangan curang karena ternyata di event snack together banyak yang curang curangnya itu adalah dia posting dua kali video yang sama diposting tanpa hashtag satu pakai hashtag satu ternyata terdeteksi itu oleh oleh Snack itu dianggap curang. Nah, kalau curang, bisa-bisa nanti tidak dibayar gitu. Jadi, mau pilih yang mana? Mau pilih ikut di reguler atau mau pilih ikut di snack together? Harus, harus, harus uh, yang mana? Satu ya, harus salah satu harus dipilih. Artinya, uh, bikin aja kayak, kayak yang snack together video-video. Uh, Video-video yang kira-kira bakal viral taruh tanpa hashtag. Nah, video-video yang ringan-ringan pakai hashtag. Nah, di Snack Together banyak yang komplain, "Gapri, kenapa video-video saya yang Snack Together malah viral-viral? Amsoong, -viral? gitu-gitu kan? Itu bukan-bukan apa karena yang video-video yang masuk event itu memang dibos oleh Snack Video." Memang di up sama mereka itu, memang diviralkan karena itu sudah mereka bayar, itu mereka viralkan. Jadi jangan-jangan anggap amsyong. Amsyong deh video saya yang masuk event malah viral, itu salah pilih, bukan itu bukan bukan seperti itu. Video-video yang masuk diikutkan di event itu diviralkan oleh snack, di up oleh mereka, diberi traffic yang bagus dibos oleh mereka. Ya. Jadi jadi kalau kalau sudah memilih video mana yang dimasukkan ke event ya udah lepas aja eh, tanpa pamrih gitu udah. Nah, artinya kan sudah dibayar, ya sudah. Jangan menyesal kalau videonya viral gitu, karena kebetulan ada tuh yang Japri, Amsong deh gitu-gitu. Harusnya saya dapat 50 dolar cuma dapat $5 deh gitu-gitu. jadi jadi e, bukan seperti itu ya Nah terus eh bonus itu sama dengan set together bonus langsung masuk ke akun masing-masing ya. langsung, langsung masuk ke e, kolom premium di akun masing-masing buat kawan-kawan yang baru bergabung yang terpilih ikut itu nanti kalau videonya sudah dinyatakan lolos, itu langsung ada bayarannya. Nah, masuknya ke folder atau ke ke kolom premium. Jadi bukanya itu dari koin, buka dari koin, nanti buka kas, nanti ada banyak pilihannya. Nanti klik yang yang premium. Nanti di situ baru di di ditransfer di ke e-wallet atau dompet digital bisa OVO bisa GoPay bisa Dana, cuman usahakan e-walletnya atau dompet digitalnya usahakan yang sudah premier ya atau yang sudah premium agar apa agar bisa ditransfer karena kalau belum premium bisa terbatas dia hanya bisa dipakai untuk belanja, oh, ya. Nah berikutnya. Snack video berhak untuk mendiskualifikasi video dan menarik kembali reward. Kalau terjadi pelanggaran, nah pelanggaran itu seperti yang tadi, pelanggaran itu eh, yang posting dua kali, tuh, itu pelanggaran itu dianggap tuh. Ternyata di snack together banyak ternyata, mungkin bukan di Aurora. Karena ini pesertanya itu hampir 12.000 akun ya. Banyak. Jadi miliaran nih kayaknya Snack mengeluarkan uh, THR ini itu semuanya di Aurora aja 300 303 juta ya. Nah, yang pelanggaran itu yang yang posting dua kali posting tanpa hashtag dan dia posting juga dengan hashtag. Ya mungkin lupa ya mungkin lupa tapi itu nanti akan bermasalah. Bisa ditarik lagi nanti apanya? eh uh, fee-nya. Karena apa? Karena akan terbayar dua kali jadinya. Yang reguler juga dia dibayar, kalau viral di event juga dibayar. Nah, eh, agensi juga berkaitan dengan event ini karena karena ada target ya, ada target eh, maks minimal 60% talent itu harus ikut dan minimal 40% harus eh, full 7 hari berturut-turut. Ini kalau gagal agensi dikenakan penalti 10 di bulan Mei luar biasa. Tapi ada ada reward juga buat agensi kalau kawan-kawan eh, semua bisa aktif 60 lebih dan bisa tanpa terputus tujuh hari berturut-turut 40 persen dan lebih. Saya sangat optimis bisa tercapai mengingat prestasi kita di event snack together. Jadi di event snack together, di event snack together itu hanya hanya dua hanya tiga agensi yang uh, mencapai target dan dan uh, yang menggembirakan dua di antaranya itu kita juga. Jadi Aurora dan screening dua dua, ya dua uh, dua dari tiga agensi yang uh, mencapai target di snack together itu Aurora. Kemudian screening dua-dua dan ada satu lagi agensi lain, ya kita ber kita bangga juga lah ya karena uh, agensi screening dua-dua, agensi Grand agensi Universal itu bagian dari keluarga besarnya Aurora juga ya kawan-kawan di Aurora juga itu yang mengelola. Eh uh, karena ini eventnya ini mulainya besok kawan-kawan sudah bisa mempersiapkan mulai hari ini. Kalau mau santai tujuh hari ke depan bisa di stok dulu hari ini. Kalau memang tujuh hari ke depan uh, tidak ada kegiatan segala macam bisa per harinya cuman uh, harap diingat jangan sampai lupa untuk uh, mengikuti event ini. Kalau untuk kalau untuk uh, untuk jumlah fee per akun itu memang berdasarkan perhitungan dari sistemnya di Snack Video. Jadi kita nggak bisa nggak bisa uh, mengubah, ya. Cuman yang menggembirakan, ya, yang menggembirakan di sini ada 33 akun 33 akun yang menerima bonus 15 dolar per hari, ya. 15 dolar per hari loh. Luar biasa kawan-kawan ya selamat dan terima kasih juga sudah uh, membuat bangga Aurora ya. Jadi ada 33 akun yang setiap hari akan menerima 15 dolar. Selama 7 hari dia dikali 7. 15 dolar kali 7 ya. Jadi mohon dimanfaatkan benar ini karena ini betul-betul THR ya. Nah, ini dihitung berdasarkan uh, jumlah Video viralnya jadi yang yang video viralnya itu 50% ke atas itu dapatnya 15 belas dolar artinya setengah dari video yang dia posting itu viral nah itu dia akan dapat lima belas dolar ya ini eh uh, banyak di sini bahkan ada ada akun baru nih kayak pit news nih kayak pit news di akun baru baru baru posting 23 video dan eh uh, baru satu video viralnya, tapi dia dapat, tapi itu dianggap 50 dapat 15 dolar. Jadi buat akun Pit News ini akun baru, uh, tolong nanti kalau tidak mengerti tolong tanya ya ke sub agensinya atau tanya ke admin uh, ke, ke admin ya kalau kalau belum mengerti karena belum belum ikut business together kan, jadi tolong ditanya nanti ya bagaimana harus harus dimanfaatkan. Ya, 15 dolar sehari loh, lebih lebih besar daripada basic fee ya. harus harus dimanfaatkan. Jadi ini ada beberapa akun nih yang akun-akun baru yang ikut di lima, di 15 dolar. Contohnya Pit News. Ada nggak Pit News di Zoom ini? Nggak ada pula dia ya. Uh, tolong nanti sub agensi ya menjelaskan lagi. Ini dia baru-baru bergabung nih. ini baru bergabung tanggal 25 coba tuh tanggal 2 eh baru bergabung kapan iya bulan April dia bergabung nih udah dapat dolar jadi takutnya nggak ngerti dia karena belum ikut snack together ya dan nggak ikut pula di Zoom meeting ini sayang soalnya kalau nggak dimanfaatkan $15 sehari nah yang lain ini kan pembagiannya ada lima belas, kemudian ada Rp7, kemudian ada empat dolar, kemudian ada tiga dolar, kemudian ada dua dolar, dan terakhir satu dolar. Nah, bahkan ini kayak akun Kotop yang satu bulan ini cuman posting dua video, dia masih diikutkan masih ikut dapat yang satu dolar jadi tolong dimanfaatkan ya artinya kalau dari gaji bulan April dia pasti nggak dapat ini karena cuma posting dua cuma posting dua video dalam sebulan ini tapi kalau dia posting tujuh hari berturut-turut selama event ini berlangsung dia akan dapat tujuh kali satu dolar akan dapat tujuh dolar lumayan daripada nol kan ini tolong akun-akun yang akun-akun yang di akun-akun uh, yang hidup segan mati tak mau ini tolong ikutlah di event ini ya makanya saya bilang hidup segan mati tak mau kenapa karena udah mati-matian biar lolos setelah lolos nggak posting posting jadi dia berjuang itu hanya buat lolos setelah lolos melanggap posting, posting ini kayak gini cuma dua cuman dua video dalam sebulan namun sibuk sibuk kerjaan sebagainya tapi sayang aja udah capek-capek bikin video screening capek-capek didaftarin lolos nggak posting-posting sayang aja sih berjuang untuk lolos doang nah itulah kira-kira penjelasan tentang event snack lebaran ini semoga teman-teman terbantu dengan adanya thr Gratis dari Snack Video ini.